sejajahnya satu minggu itu di gilir cuman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dalam channel saya arjuna uang pengen gimana kawan-kawan kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan baik saja, ya kawan. Hari ini hari Sabtu, kawan. Oh, banyak apa ini hari ini di sini? Hari Sabtu ya, mau di sepedaan. Saat kerjanya lagi libur terus karena dampak Corona. Dampak corona itu dimana mana ya kawan-kawan ya banyak Enggak di Korea aja sih di Indonesia di negara-negara manapun pernah dampak semua ya aku aja di sini kerjanya satu minggu itu digilir cuman tiga hari satu minggu tiga hari kerja empat hari libur jadi ya banyak waktu-waktu liburnya Semoga keadaan corona ini cepat berlalu lah Bagi kita-kita yang pekerjaan sangat merugi juga ya karena pengeluaran tetap tapi pemasukannya berkurang gitu kan Semoga ya semoga ajalah lekas stabil lagi. banyak teman-teman saya yang di sini kena PHK kawan-kawan. Maksudnya ada yang apa? ada yang diberhentikan, pabriknya pada tutup, terus kayak barang-barang ekspor yang produksi barang-barang ekspor atau apa kan, <tuh> otomatis nggak bisa mengekspor keluar. Jadi sementara pabriknya itu kebanyakan tutup. Kalau yang, kalau yang apa sih? Kalau yang udah dikeluarin mau nyari kerja lagi susah sekarang. Karena itu banyak pengurangan karyawan. Sedangkan pabriknya nggak ada produksi. Maaf ya kawan-kawan, kalau jujur saya ini lagi kurang enak badan karena sariawan atau apa ini tapi dibalik semua corona juga pastilah ada dampak positif ada dampak negatifnya kita syukuri aja lah kita nikmatin aja lah apa adanya ya contohnya pada diri saya sendiri juga ini dampak corona ada sisi positifnya ada sisi negatifnya ya dari sisi negatif yang kerjanya dikurangi ya otomatis juga pengeluaran juga dikurangi ada suara kereta atau kawan <tuh> tapi dibalik corona juga saya mendapatkan hal positif lah. Alhamdulillah ya. ya kita harus positif thinking aja lah dibalik semua masalah pasti ada hal positifnya lah. hal positifnya apa pas corona itu saya belum punya udah oh iya pas corona itu saya belum punya youtube channel ya masih belum punya pertengahan pertengahan awal corona atau itu pabrik udah mulai sepi saya pikir-pikir ah, ketimbang saya nganggur terus Ketimbang ada waktu senggang saya manfaatinlah untuk buat YouTube channel gitu kan, coba-coba gitu kan. Kalau nggak salah itu awal bulan puasa ya. Itu juga ada dorongan dari teman saya juga. Ayo, bikin YouTube channel aja banyak jam kerja nganggur gitu kan. Wah aku nggak ngerti, tapi udah lanjut aja. Mumpung ada di sini kan masih ada waktu terus pas kerjaan lagi sepi ini banyak apa pas kerjaan lagi sepi jadi saya manfaatin aja Udah saya bikin youtube channel pas itu awal bulan puasa saya bikin terus selang dua bulan selang 2 bulan alhamdulillah ya berkat corona juga youtube saya itu cepat dimonetisasi ya seperti monet, ya. Karena apa? Karena saya juga pemula, enggak ngerti, ya. Tapi dengan waktu kena, kena dengan waktu banyak, waktu senggang, jadi saya itu banyak bikin video, gitu Banyak waktu libur, apa kan? Gitu kan? Sebab corona ini kan, kerjaan saya kan banyak diliburkan. Jadi, saya manfaatin setiap waktu diliburkan, saya bikin video. Saya bikin video upload-upload aja, gitu. Udah, pokoknya saya upload, nggak tahulah. Pokoknya, upload tentang apa gitu seadanya, senemunya, topik aja gitu. Upload asal upload, asal upload. Atau teman saya, nggak apa-apa. Kalau pemula itu yang penting banyak upload, gitu kan. Nanti juga nggak tahu kan, namanya juga orang rezeki. Kalau video ini nggak ada yang minat, mungkin video lain yang minat. Kalau pemula. Enggak banyak upload itu susah gitu iya sih terus aku juga bukan artis bukan apa kan kalau artis kan sekali upload ditinggal tidur aja sudah banyak yang nonton karena dia artis sudah punya nama ya kalau aku ditinggal tidur ya siapa yang nonton kalau nggak banyak upload dan jadi saya ah berpikir ini dampak dari corona banyak liburnya nanti saya manfaatin untuk bikin banyak konten banyak video gitu. Baik, baik, baik, baik, baik. suaranya baik, baik. sana itu kereta punya sungai ini. jadi saya terus selama dua bulan ya kurang lebih dua bulan saya itu upload video setiap hari itu padang satu padang 2 tapi yang banyak itu satu hari satu, satu hari satu, dua hari satu gitu kan. Jadi saya upload terus selama dua bulan itu, Alhamdulillah kurang lebih dua bulan YouTube channel saya itu sudah memenuhi syarat ya, udah mendapatkan dua ribu subscriber, terus empat ribu jam tayang, Alhamdulillah, aku juga kaget kan, banyak nyangka gitu kan. Lah, ternyata YouTube saya ada yang trending gitu kan yang corona itu alhamdulillah jadi di balik semua apa namanya di balik musibah itu pasti ada hikmahnya lah kawan-kawannya jadi saya pikir positive thinking aja lah ini mungkin musibah atau musibah keseluruhan kan ini kan corona jadi banyak dampaknya gitu kan udah saya positif thinking aja lah saya manfaatin untuk bikin konten video ya udah bikin apa aja naik sepeda makan apa pokoknya udah upload upload aja lah yang penting ada video gitu kan <tuh> namanya juga orang berusaha ya mungkin video ini kurang laku video yang lain, yang lainnya bisa laku atau bisa tenar gitu kan ya jadi untuk para pemula semuanya jangan putus harapan ya jangan nyerah gitu kan kita semangat terus bikin konten-konten video tapi yang positif itulah ya ya atau hiburan atau apa yang bisa menghibur gitu kan kita pemula kita terus kejar jam tayangnya jangan putus di tengah jalan jangan pesimis kita harus optimis terus <tuh> mungkin video yang ini nggak ada yang nonton mungkin video lain mungkin video yang lain Menarik video yang lainnya, lebih menarik, gitu kan? Ya, intinya itu banyak-banyak, banyak-banyak upload video lah ya, untuk para pemula. Ya, terus juga kita sebagai pemula itu, ya, jangan pelit-pelit lah ya. Kita, teman saya, masuk, lihat support channel saya. Saya juga harus support channel dia, kita saling keterkaitan gitu kan. Jangan dia, dianya yang masuk, kita nyangka gitu kan kita saling mensupport gitu kan untuk satu perjuangan gitu kan. Aku butuh dia butuh. Dia menguntungkan aku juga harus menguntungkan dia gitu kan. Ya, intinya itulah kawan-kawan ya. Jadi alhamdulillah lah ya aku di balik musibah corona ini mendapatkan rezeki lah. Menurut aku ya rezeki rezeki besar lah ya. Karena aku pemula awam di dunia YouTube. Alhamdulillah, channel saya dimonetisasi Udah dengan jangka waktu dua bulan, sudah memenuhi syarat untuk mendaftar, terus dua jam diverifikasi, terus selang dua hari baru dimonetisasi. Alhamdulillah, sekarang ya sudah berjalan lah ya, walaupun masih masih sedikit view tapi kan Alhamdulillah kita sudah nggak enggak kejar-kejar target lagi kan untuk untuk bisa memenuhi syarat dalam satu tahun gitu kan udah dua bulan udah lolos gitu kan ya Alhamdulillah ya jadi kita positive thinking aja dibalik semua corona pasti ada hikmahnya kawan-kawan ya jangan waduh kita ngeluh-ngeluh terus lah ayolah ada corona ya kita tetap tetap semangat aja lah ya dibalik balik corona cari pekerjaan apa yang bisa menguntungkan di wabah corona itu tapi jangan merugikan kerjanya gitu kan kayak jual masker kok apa dimahalin gitu kan itu kan merugikan di balik musibah tapi merugikan orang gitu kan ya udah buat para pemula tetap semangat tetap optimis ya jangan putus harapan kita saling saling support ya. Mungkin sampai di sini dulu saja cerita saya di balik Corona pasti ada ada berkahnya ya. Sekian dulu ya kawan-kawan. Semoga channel saya bermanfaat untuk kawan-kawan ya. Terus dukung dan support terus channel saya ya. Karena channel saya tanpa dukungan dan support dari kawan-kawan tak ada artinya lah. enggak mungkin bisa lah ya dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung dan mensupport channel saya semoga